Tidak boleh seorang muslim melakukan apapun ibadah Kecuali karena Allah Terima kasih contoh gini Rumah tangga misalnya Bapak ibu menjalankan rumah tangga Beda sekali Antara orang yang niat berumah tangga Dari awal niatnya karena ini perintah agama Itu per detik hidupnya ada pahalanya karena dia niatnya ini karena perintah Allah Bukan hanya karena suka Bukan karena orang tua suruh Bukan karena teman-teman semua sudah menikah Memang bukan Emang saya menikah sama orang ini karena ini perintah agama Lain Itu namanya keikhlasan ya Setiap ya detik hidupnya Bernilai pahala Jadi sekarang pun kalau ada bapak ibu yang berumah tangga dulu Hanya karena cenderung dengan lawan jenisnya hanya karena orang tuanya suruh, hanya karena teman-temannya semua sudah menikah, sekarang diubah niatnya. Detik ini bisa niatkan dalam hati, kalau saya menikah ini karena Allah dan rasulnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, semua suka duka dalam ibadah bisa diterima. Contoh, kalau orang pergi haji, niatnya ikhlas karena Allah. Memang karena ingin sekali ibadah haji, karena fadilahnya banyak, bisa mengampuni dosa, bisa segala kejar target, itu kan. Walaupun haji itu capek, panas, ya, desak-desakan, segala macam biaya yang besar dikeluarkan gitu. Pulang dari haji, tidak ada orang pulang haji ditanya mau haji lagi, lalu dia bilang tidak Ada nggak orang sudah capek pulang haji, kamu mau haji lagi? nggak? Enggak, saya kapok, nggak ada Saya mau haji lagi, kenapa dia mau haji lagi? Karena dia tadinya awal niatnya karena Allah tuh. Jadi biar capek, biar letih, nggak jenuh Tetap mau diulangin ada orang, masya Allah, setahun bisa umroh sampai empat lima kali, nggak jenuh keluarin biaya sekian puluh juta, umroh lagi, balik lagi, bolak balik, tinggalin kerjaan dilakukan sama dia. Bahkan saya tahu ada pengusaha masya Allah yang sukses di Jakarta, sampai punya banyak building-building gitu kan? Itu setiap bulan pasti tiga minggu di Jakarta, seminggu di Saudi, setiap bulan. Dia sama istrinya berangkat umroh. Pokoknya seminggu tuh tenangin di masjid Haram sama masjid Nabawi. Tiga minggu baru kerja. Tiap bulan. Allah bukain rezeki yang luar biasa gitu. Tidak terbatas rezekinya, Masya Allah. Sampai umurnya sudah sangat tua pun masih Allah berkahi. Kesehatannya, ke anak-anaknya, semua dan seterusnya. Ini contohnya. Orang kalau kerjakan karena Allah, tidak ada kejenuhan. Betul ada suka-dukanya. Kenapa para sahabat mau berjihad? Padahal mereka tinggalin keluarga. Di medan perang itu tidak ada kamar mandi, makanan bisa tidak ada, bisa ditawan siap saat, bisa mati, bisa luka, bisa segala. Tapi mereka bolak-balik tuh kerjain, karena memang niatnya karena ibadah kepada Allah lain kalau niatnya ibadah, gitu kan? Kita sodokah sebesar apapun kalau karena Allah ikhlas aja tuh, kalau ikhlas nggak ada dipikirin ya sudah, keluarin aja, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini yang dimaksud dengan niat untuk mengikhlaskan ibadah. Semua orang harus ikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala